Halo M&T Clovers, tampilan eksklusif dan berbeda dari motor lainnya sudah menjadi sebuah gaya hidup tersendiri di kalangan bikers di Indonesia. Untuk mewujudkan sebuah motor yang lebih personal tidaklah sulit untuk saat ini. Seperti yang bisa dilihat di sini, ada sebuah inspirasi menarik yang sayang untuk dilewatkan oleh Anda. Langkah termudah untuk menciptakan sebuah tampilan sepeda motor lebih personal adalah dengan menciptakan tren yang berbeda apalagi keberadaan aksesoris aftermarket bersifat block-on saat ini sudah mudah dicari dan Anda dengan mudahnya juga melakukan mix and match dengan konsep dari tren itu sendiri Nah salah satunya adalah modifikasi jok atau mengganti pelapis jok motor Anda biasanya Produsen motor itu mengeluarkan sepeda motor hanya dengan warna hitam pada joknya. Anda bisa mengganti pelapis jok tersebut dengan warna-warna favorit yang Anda sukai, atau bisa memadupadankan dengan konsep dimodifikasi motor Anda. nya kali ini motif jok tidak hanya dibuat dengan teknik jahitan semata, tetapi sudah ada yang menggunakan teknologi digital. Salah satu motif terbaru yang dibawa oleh Jok Custom Bintang Muara ini ada di Vespa Sprint Note Limited Edition milik konsumennya. Masuk dalam jumlah terbatas, Perlu diberikan sentuhan personal agar makin eksklusif. Hal ini yang dilakukan oleh maker yang terletak di kawasan Bintara Bekasi Barat, dengan mendesain secara khusus konsep modifikasi pada jok ini. Menggunakan varian produk Camaro warna black, senada body Bahan pelapis yang digunakan ini dicetak dengan motif tribe Mempunyai konsep warna yang dinamis Untuk pengerjaannya sendiri dikerjakan oleh tukangprint.com Anda pun bisa memilih motif dan warna sesuai dengan Sol dari Vespa Note yang diperuntukkan bagi kaulamudak energik Dan bersemangat pasti. Di hadapan saya ini sudah ada jok custom garapan dari Om Harif, spesialis menggarap jok custom khusus Vespa Vespalu. Anda bisa melihat bahan MBTEC Camaro yang sudah di print oleh TukangPrint.com dengan motif trep warna-warni ini terlihat dinamis, bersanding dengan gaya elegan pada permukaan bahan di posisi pengendaranya. Menariknya, seat maker dari Jok Custom Bintang Muara ini telah memberikan aksen diamond cut, sehingga tampilan secara overall jempolan. Nah. Inspirasi yang tadi itu tidak berlaku untuk Vespa saja, loh. Pengguna sepeda motor jenis bebek, matic, motor cross, motor sport bisa juga, kok, memakai teknik printing di jok motor Anda. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang MB -Tech, Anda bisa menghubungi kami di 021-458-A2598 atau chat WA di 081219822323. Sampai jumpa dengan inspirasi lainnya.